Apa itu website sebuah website adalah kumpulan dari halaman web yang dapat diakses secara publik dan saling terkait satu sama lain dalam satu nama domain by the way welcome back to our channel dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara cek nilai harga website secara online dan gratis untuk memulainya, pertama-tama buka terlebih dahulu browser Anda masuk ke Google seperti biasa pada tab pencariannya kalian ketikkan url website.com kemudian tekan enter dan pada hasil pencariannya seperti ini klik pada bagian paling atas dan kalian akan langsung diarahkan ke dalam halaman website, kalkulator harga website, dan domain. Pada website ini juga tersedia beberapa pilihan bahasa yang dapat kalian gunakan. Kemudian ketikan nama website yang ingin anda hitung nilai harganya. Dalam video kali ini kami akan menghitung harga website shopee.com. Pastikan juga Anda telah mencentang captcha-nya. Klik hitung dan tunggu sebentar. Maka hasilnya akan keluar. Ini adalah taksiran harga website dari shopee.com. Website ini juga menyediakan metrik-metrik lainnya seperti trafik harian, bulanan, tahunan. Domain authority serta metrik lainnya yang dapat Anda gunakan untuk mempertimbangkan kelayakan dari situs web tersebut. Oke, inilah hasilnya. Bagaimana? Mudah bukan? Lalu bagaimana cara menjual website? Untuk menjual website, Anda dapat menggunakan tools yang sudah kami bahas dalam video ini sebagai estimasi harganya. Anda dapat menjual website URL atau nama domain Anda di situs global seperti GoDaddy dan situs lokal seperti AdsID dan lain sebagainya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.